Rabbi a'udu bika min hama zati Wa a'udu bika rabbi ayyih durun Rabbi a'udu bika min hama zati Wa a'udu bika rabbi ayyih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 Rabbi a'udu bika min hama zati Wa a'udu bika rabbi ayyah durun Siapa kamu? Hmm? Okay. Kamu tinggali badan anak-anak ini? Kamu badan anak ini? Sejak kapan? Lama. Sudah lama. Sejak kapan dari dia kecil? Honda, oh, sejak kapan? Oke. Okay. Kenapa kamu bisa ada di badannya? Dia nuntut. Dia nuntut, dia nuntut ilmu. Dia nuntut ilmu. Dia nuntut ilmu. Ilmu apa? yang kawannya cincin. dikasih dikasih kawannya kasih cincin kamu tinggal kasih cincin hmm. kamu tinggali cincin itu ya. mana cincinnya cincin. udah, ada. udah ada cincinnya udah tidak ada kok kamu ada di badannya <laughs> apa kamu ngasih apa ke dia karena ini apa kesaktian hmm. ngasih ilmu apa kamu uang uang kamu kayak yang bikin hidupnya jadi kacau balau gini iya hmm. <tuh> bapak ndak ada rasa apa pula tidak, tidak apa -apa. enggak ya kamu ada berapa di badannya? Dua Dua? Ya sudah Kamu kafir kan? Hmm. Hmm. Nih, saya datang ke sini bukan untuk menyakiti kamu Saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam Mau tidak kamu beriman kepada Allah? Hmm. Tidak mau? Kenapa? Kamu milik dukun kah? Kamu anak buah dukun? Yang yang ngasih cincin itu tuanmu itu dukun? Tidak tahu Tidak <laughs> Kamu ditangkap Ditangkap, di, diikat di cincin itu Cincin itu sekarang udah tidak ada di anak ini nah, Kok kamu tidak tinggal di cincin itu? Kok kamu ngikut dia? Enggak dia Tidak mengikat dia tidak mendekati Allah Kamu dapat apa di badannya? Makan ya kan? Kamu tinggal di badannya biar dapat makan ya hmm, Dapat makan, dapat makan gratis pak Iya, dia banyak makan Di luar umat manusia, pelajaran manusia Oh ya? 5-6 kali satu hari Satu hari 5-6 kali makan? Iya aja. kalau ada sayutnya Sumur dimasukkan jadi satu kita kan makan lauknya kan misah makannya ini di aduh satu jadi satu kita makan lihatnya tuh makan. Wuh itu itu buat kamu. Oh itu dapat tempat tinggal gratis, dapat makan gratis ya. Ya udah dengarkan ini. Inna dina inna allahil islam inna dina inna allahil islam. Innad-Dina inda Allahil Islam Innad-Dina inda Allahil Islam Ennad-Dina Bisa duduk di situ atau Takut dia Bentau ah, juga Duduk kesitu Innad-Dina inda Allahil Islam oh. Innad-Dina oh. inda oh. Allahil Islam Innad-Dina inda Allahil Islam Innad-Dina inda Allahil Islam Inna dina aindah Allah Islam Inna dina aindah masuk Islam. Wama khalak jinna wal wal insa illa liyabudun Wama wal insa illa liyabudun وَمَا huru-rusa mawat, ival ardullah وَمَا rusa mawat, ival ardullah huru اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ ardullah اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ ival اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ mawat, اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ rusa اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ huru Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh. Ayah ke ceramah masuk Islam? Panas. Iya, panas karena kau kamu, kamu kafir. Kalau kafir ya, dengar bacaan Qur'annya panas. Ayah ke ceramah masuk Islam? Okey, kita putuskan dulu ikatanmu dengan cincin itu dan dengan dukunmu itu ya, bismillah. Bara'tun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtu minal musyrikin. Bara'tun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtu minal musyrikin. Bara'tun minallahi wa rasulihi ilal ladina wa rasulihi ilal ahadtu minal musyrikin. Bar'atu MinalELLAHI Warasulihi Ielalladai NaahatumMin AlMushrikin Bar'atu Mullahi Warasulihi IelalladAAhizi AahatumMin AlMushrikin Bar'atu Minalaaagi Warasulihi Ielalladisine AhatumMin AlMushrikin Bar'atu Minalallahu Warasulihi Ielalladзina AhatumMin AlMushrikin Siapa kamu? Oh kamu yang satunya Kamu yang paling kuat Kenapa kamu ada di badannya? Hmm? Masuk lewat amalan juga. Dari mana? Keturunan. Keturunan. Ini ibu bibinya apa bapak? Uh, saya bibinya mamanya juga beradik dengan saya. Okay. Bapaknya Muhammad Jamaludin. sebut-sebut hmm, <laughs> Jangan sebut nama. Tidak <laughs> terekam, gitu. Oh, kamu dari leluhur. Oh. Kamu ngikut dia. Kamu tinggal di badannya apa? Di luar? Hah, oh. Huh? oh, di luar. Apa keluar masuk? Oh. Keluar masuk apa yang kamu lakukan ke anak ini? Legendia. Jaga terus oh, dari orang jahat. Kamu apa? Harimau? Oh, Harimau, Pak. Eh, yang buat badan dia berkeringat basah itu apa? Nah, jadi badan dia duduk sehari bisa sampai, sampai 5-6 kali ganti baju setiap kalau duduk gini nih kita kan kita kan kalau duduk gini kan enggak ngelakon aktivitas, enggak keringat ya di tempat dingin bisa berkeringat kenapa sih? kenapa kamu melakukan itu ke dia? badannya panas tuh kamu masuk ke badannya? jadi panas gitu? Harimau Kamu suka bikin dia marah-marah? Uh. Ya kan? Hmm, bisa kalau <laughs> kalau harimau itu kayak gitu Orang tuanya pun sampai dimarahnya dong Kalau ibunya juga sampai dimarahnya kalau ini Dia berapa saudara nih? Tiga, dia paling tua Laki-laki sendiri Itu adik-adik dia Ada penjaganya juga? Hah? Uh. Huh? Ada? Banyak, kalian banyak Ya sudah Gini Kamu tidak boleh menjaga manusia Kamu apa Bekerja sama dengan leluhurnya dulu kan Ikat perjanjian Turun ke ini Anak cucunya ah, Jin itu tidak boleh seperti itu Tugas kalian itu adalah beribadah kepada Allah Kalau kamu jaga-jaga kayak gini, Ini bisa Kamu bukan jaga kamu Bikin dia jadi tidak benar kan itu bukan emangnya ada ada lagi selain kamu yang tadi itu. oh yang tadi itu tapi kamu dari kecil kan di badannya kan uh. dari kecil kak kamu ngikut nah uh. kamu bikin dia jadi suka marah-marah itu kan tidak bagus dia jadinya uh. itu ya tidak usah ngikut dia lagi ya uh. ini udah ada persetujuan udah ada persetujuan perjanjian kami mau membatalkan perjanjiannya hari ini insyaallah. Pembatalan perjanjian sepihak. Mau tak mau lah kan. Ya. Pasien dia. ya. Ayo kita batalkan. Saya akan minta kepada Allah supaya perjanjiannya dibatalkan, ikatannya diputuskan. Bara'atu min ورس wa الذي من الله ورسوله إ الذي ن من المشر برة من الله ورسله إ الذي أحد من المشر برة من الله ورسوله إ الذي أحد من المشر برة من الله ورسوله إ الذي أحد من المشر برة من الله من Baratu minallahi wa rasulihi La lezina minal mushrikin Adiknya dua ya? Adiknya dua perempuan Dua-duanya perempuan? Baratu minallahi wa rasulihi La lezina minal mushrikin Baratu minallahi wa rasulihi La lezina minal mushrikin Wa ma khalaqtu ljinna walinsa Illa liya'budun Wa ma khalaqtu ljinna walinsa Illa liya'budun وَمَا jinawal الْجِنَّ illaliya əmbudun لِيَعْبُدُونَ jinawal insa illaliya əmbudun wamakhalakutul jinawal insa illaliya əmbudun insa illaliya əmbudun wamakhalakutul jinawal insa illaliya əmbudun əmbudun əmbudun əmbudun əmbudun əmbudun əmbudun əmbudun əmbudun əmbudun əmbudun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 Ashhadu Masih belum terputus ya? Bara'tu minallahi wa rasulihi ilal ladina hatu minal musyrikin. Bara'tu minallahi wa rasulihi ilal ladina hatu minal musyrikin. Bara'tu minallahi wa rasulihi ilal ladina hatu minal musyrikin. Oke, okay, kita coba sekali lagi. Ikuti saya, bismillah. Ashhadu Allahu, Allah, Allah, Allah Ilaha Allah ashadu. ashadu Allah, Allah. Allah. Ilaha illallah wa, wa ashadu Anna Allah. Muhammadan <Gincahan> Rasulullah Alhamdulillah Selamat datang ke dalam Islam Mana jin yang dari cincin tadi? Walahuma <Sing> sakanafi <Sing> layli wal nahari Wah huwa sami'un alim Walahuma sakanafi layli wal nahari Wah huwa sami'un alim Dah, tidak usah melawan-lawan Ayo ikut saya masuk Islam Okey? <laughs> Jangan pencicilan. Ya ikuti saya. Ash hadu. Baik, kita ucapkan sekali lagi. Ikuti saya. Ash hadu. Ash hadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ash. Wa ash -hadu. Anna Allah. Muhammadan Rasulullah. Rasulullah Alhamdulillah Selamat datang ke dalam Islam Ada lagi nak selain kalian berdua Di badan ini Tak ada Coba kita cek Walahu huma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim Walahu huma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim wala enggak ada Oke okay. okay, ya sudah kalian yang berdua yang sudah masuk Islam silakan keluar dari badan ini pergi ke masjid Sana ya Pak Masjid apa? Nah, <laughs> nah, masjid Al Hikmah. Ah, Masjid Al Hikmah tuh dekat situ tuh. Oke, pergi. pergi situ ya.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 Alhamdulillah Istighfar istighfar Saya nak Ada apa? Apa masak badan kau bang? Tadi ingat tak saya? Tak sadar ya? Bang, belakang Tak sadar sama sekali? Ada apa bang? Ngeblank Terus makan sekali? Apa yang kau lihat? Panas Saya ni, semasa ada dia ni saya lah yang terasa benar Langsung lemas gitu Terus saya hmm. bikin kue Tak bagus kuihnya Gagal banyak gagal Sudah puluhan tahun dah Mamak bikin kue tak pernah gagal Terus saya bacakan di ya, kursi Bikin peyak baru lepas Dia dari anak kuali tiga kali Tiga kuali. ni Masya Allah hmm. Ibu tadi waktu saya bacakannya Ada rasakan sesuatu Tidak enggak? Ada. Oh enggak Bapak juga enggak? Bapa ini Aido? Enggak ya tapi kayaknya Bapak boleh lah. Samedo tak apa. Hmm. Bapak Samedo ini kan mungkin dari mbahnya atau kita tak tahu kan. Ringan badannya. Alhamdulillah. Nah mandi daun dia, mandi daun, daun kelor muntah-muntah, wah, wah, wah, mandi ada daun kelor saya, daun um, kelor? kami soot lah, bilang ke saya, tadi ada nonton tubuh gitu yuk. kasih daun kelor <tik> oh, mandinya di sini? mandi di belakang Nggak, di enggak, di mandi, mandi mandi soang <tik> sadar ya udah berapa lama di Pontianak? baru, Januari Januari tahun ini? oh, pindah kuliah di pindah sini ya dah. orang tuanya aja udah gak bisa ini dah gak bisa, nah, nanggulangin aja dah yaitu mungkin mungkin memang benar apa <laughs> dari jenazah itu ya Allah biasanya itu kayak gitu mereka tuh pak kalau di rukiah, kalau misalnya dia hadir tuh kalau ditanya itu pasti gitu akun jaga katanya <laughs> padahal bukan kayak gitu itulah gangguan bikin emosi bikin malas ibadah nah, gitu. Itu gitu jadi kacau orangnya itu itulah bahayanya jenazah tuh Bapak bu, itu dua pak, yuk Mungkin bapaknya, Edo Bapaknya kemarin ada jatuh Dokter, yang aneh itu ya di rumah sakit nih, terus kan barang-barangnya Kan tidak kita cuci gitu, kita taruh Loh pak, karena harus bapak rumah sakit Di rumah ini bunyi kuntilanak Dokter, sampai Maung Su kan sendiri saya masih di rumah sakit Sampai ketakutan ini Maung Oke Nah boleh, ini Istirahatkah di belakang, silakan Bapak bawa. ini bawa ininya. Bawa, buang, buang air, bawa. air ya? buang. Bapak Pasti, ya, Buang Oh, lewat-lewat hmm. hmm. di. Di di mana? Tidak usah direkam. rekam, rekam ya. Bapak. Oh, Boleh. Nanti, kirimkan Biar biar kakak melihat sekali, biar di-upload sekalian Tidak apa-apa. Itu <laughs> kaki Bapak masih pakai pen. Iya, Dulu, kalau enak diluruskan luruskan aja Pak. Hmm. itu sebelahnya. itu sebelahnya dong. Bapak dekat di sana. Nah. Juga marah-marah itu. Saya Tinggi emosi juga tuh. Cuma tak ada darah ke otak saya. <laughs> ya. Yeah. Tenang lagi entar itu. Ada tumak tuh. Oh, mana nah, ni, ni. apa Bapak sering mimpi buruk, Pak? Bapak ni dong. Seumur bapak ni kan bapak dah 60 lebih tahun tapi tak pandai capek dok huh? Berburu oh, apa mancing apa. Sama oh, macam itu kan jadi kecil. <laughs> <laughs> Ibu sekalianlah. Nah, duduk mak. Duduk. duduk aja situ. Sekalian ken kena lah ikut terukiah. Ya. Sana belakang. Ya, HP tu. Itu HP tu. HP Itu di HP mak long. Tajuk. ada Duh, aku. Duh, aku. Oh, Dah tu. sudah sudah kade. Sudah dibuatkan dah Ya sudah, ayo kita mulai Silakan berdoa <tuh> Minta kepada Allah Semoga melalui rukih ini Allah hilangkan gangguannya A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa anahu kana rijalum minal insi A'udhu nabi rijalim minal jini Fazaduhum rahaqa Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Innama yadu hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir Bara'atu min Allahi wa rasulihi lalladina ahadtu min al-musyrikin Qul inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil al alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رقى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو وإنما يدعه ذبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدث من المشركين قُلْ إِنَّ الصَّلَاتِ وَمَمَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ عُمِرْتُ الْمُسْلِمِينَ Apa yang dirasakan tak? Bapak, pindah aja Pak. Ini kayaknya Bapak ada berarti. Tidak ada. Tapi Takutnya dia reaksi nanti ini ke bapak gitu, nah, bapak pindah sini aja. Oh, gitu. hmm. Badannya besar bu. nah Maaf pak ya. Bapak ikut teruk ya kok duduk di situ. Nah. Berdebar-debar ndak? Ya, udah mulai, palak, mulai naik pusing. Gitu. Hmm. Jangan cekek saya ya. Nah. Gini lagi <laughs> <lah, dia maaf. coughs> A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa annahu kana rijalun minal insi wa <tune> adu bi rijalin minal jinni fazaduhum Inna Innasyaithana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Barasal lillahi wa rasulih ila alladhina ahattu minal musyrikin وللنصرات ونسواكي ونحوها ونمات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أو أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجنة فزادوهم رحطاء إن الشيطان لكم عدو فاتخذو وعدو إنما من أصحاب السعي براءة من الله ورسوله لَلَّذِينَ أَحَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلِ اذْنَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحِيَّة وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ عُمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ berahtu min wa rasulihii ila ladinahatu من al-mushrikin berahtu min wa rasulihii ila ladinahatu al-mushrikin berahtu min wa rasulihii من ladinahatu al الله berahtu min wa rasulihii ila al برات من الله ورسوله الذي نعه تؤمن المشركين برات من الله ورسوله لا الذي نعه برات من الله ورسوله لا الذي برات من الله ورسوله الذي برات من الله Udah plong? Udah Nah <laughs> Melawan dia tuh, anak tuh Ada yang ikut ke? Hidup Nggak tahu bu, dia nggak kesurupan soalnya Oh, nggak kesurupan Mas, ya. langsung keluar sini, nyangkut di sini, nah Orang yang anu kali, apa, di jalan, itu. di sini Nyangkut di sini, Tadi tuh Langsung nak muta, makin dokter bacikan, makin kuat dia Iya, iya Bu, senawa ya, tu motong lawan dia. Tak kita cek lagi. Wala humasaka na fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul alim. Wala humasaka na fil laili wan alim. Bara'atu min Allahi wa rasulihi illal ladina min al-musyrikin. Bara'atu min Allahi wa rasulihi illal ladina min al-musyrikin musyrikin musyrikin min yang tersangkut di leher keluar lewat mulut yang sudah terlepas dari ikatan silakan keluar keluar lewat mulut <coughs> وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ عُدُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا هُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا أَصْحَابِ براء من الله ورسوله للذين أحد من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك عمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا Inna ma yad'u hizbahu Kamu harimau juga? Wahai khalakul jinna wal insan, ilallah jinna wal insan, ilallah liyabudun. Inna الله الإسلام. عند الله الإسلام. عند الله الإسلام. عند الله الإسلام. Inna DIN عند الله الإسلام عند الله الإسلام عند الله الإسلام عند الله الإسلام Allah nur al wal wal Anas Allah nurus samawati wal ardh. Allah nur semawat wal ardh. Allah nur semawat wal ardh. Allah nur semawat wal ardh. -ard, -ard, -ard, oh, Ayo, oh oh Ayo ikut saya masuk Islam. Ayo ikut saya masuk Islam. Saya boleh dok Ya, <laughs> setengah sadar ya? Haa ah. Apa rasanya yang tadi? Haa? Saya Betul. mau mengendalikan tapi tangan dia naik sendiri Makin saja Mau ke dia kah? Haa, ah. mak ke sana <laughs> Oh dia akan naik tau? Dia tidak berdua tu <laughs> Saya mau mengendalikan itu tapi mata saya terpejam tak bisa Tak bisa ngelawan. Berat di sininya. Ah. Oh. Kayak di, di ditindih gitu, oh. ditimpa gitu ya. Oh. Masih berat tak? Masih. Masih. Masih. Okay. Wala humasaka na fil laili wan nahari wa huwa as Ayo ikut saya masuk Islam tidak perlu ada permusuhan saya pun datang sini bukan untuk menyakiti maunda kamu terima Islam ndak mau kamu ngikut dia kah kamu ngikut orang ini? Mm -hmm. Sejak kapan? Dari dia kecil? Kamu penjaga juga? Mm -hmm. Kamu penjaga bukan? Mm -hmm. Kamu harimau juga? Oh bukan Apa? Kamu perempuan? Mm -hmm. Oh bukan <laughs> Kira perempuan ini gitu. Ayo ke masuk Islam? Mm -hmm masih terikat perjanjian. Ayo kita putuskan insyaallah. Bara'tu min Allah <sesudah> wa rasulihi la ladina ahatu min al-musyrikin. Bara'tu min wa rasulihi. Sudah? Ayo kita ucapkan syahadat. Ikuti saya. Asyhadu. <tuh> hmm. Allah. Ha. Du Allah Allah illaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah Alhamdulillah selamat datang ke dalam Islam. Ngapa kamu mau ke sana? Hah? Kenapa? Enggak. Hmm. Ya udah. Ada lagi enggak selain kamu di badan ini? Enggak. Hmm. Kamu kayak. Entar hmm. buat. Alhamdulillah. Caput tuh, enggak caput. Darilah luhur kok, Bu. Enggak hmm. ya, sadar cuma nak gerakkan enggak bisa. Enggak bisa mengendalikannya. Sudah ringan. Hmm. Dengan dah kalau masih kuat, masih keras. Masya Allah, Bang. Masih berat. Ya udah ayo keluar. Pergi ke masjid sana tuh, Masjid Al Hikmah. Al, al, al, al, al, al, al Hikmah. Al, al Hikmah. tuh, pergi sana ikut temanmu tadi yang harimau itu. Silakan. Fas <Sing> subhanalladzi <Sing> bi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fas subhanalladzi bi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. فَسُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ. Kamu dah masuk Islam belum? Belum. Kamu di kepalanya. Ayo kita masuk Islam. temanmu tadi ya ayo kita putuskan dulu perjanjiannya bismillah syahadu <tuh> an la ilaha illallah wa rasuluhu la <tuh> <tuh> lang. Yang di kepala. Banyak. Hah? Banyak. Nih, Ringan. Kepala ringan. Belakang berat. Belakangnya berat. Nah. Ya, yang di belakang. Aduh. Mau langsung keluar apa masuk Islam dulu? Yang udah terputus ikatannya. Baratu min Allahi wa Rasulihi Laladhina ahadu min al-musyrikin Baratu min Allahi wa Rasulihi Laladhina ahadu min al-musyrikin Kamu yang di belakang Ayo ikut saya masuk Islam Hmm ara junenallahi wa rasulihil ladina hatu al mushrikin bara'atu allahi wa rasulihil ladina hatu min al mushrikin bara'atu allahi wa rasulihil ladina hatu al mushrikin bara'atu allahi wa rasulihil ladina hatu min al mushrikin ayuk islam ya yuk kita ucapkan syahadat ya ikuti saya asyhadu Ashadu alla ilaha, ilaha illallah. Allah wa ashadu anna Muhammadan Allah rasulullah. Kamu perempuankah? Hmm. Oh, kamu tinggal di punggungnya. Hmm. Apa yang kamu lakukan? Hmm. Kamu yang bikin dia marah-marah itu. Hmm. <laughs> kamu dari mana? Dari mana? Dari bapak ke? Dari bapak? Dari bapak? Dari badan bapak? Oh kamu ke bapak dulu Terus kamu pindah ke dia Kenapa? Kenapa kamu ikut bapak? Ini <guluh> Dia setengah ini. Lah. Yaudah yaudah, tidaklah ya. Ini ini tidak pentinglah. Dah ya. Pergi ke majlis sana itu ya. Ikut teman motorki. Dah dah keluar. Subhanallah di bidadhi malakutu kulli shayu wa ilaihi turjum. Lihat mulutnya. Keluarnya lihat mulutnya. Subhanallah di bidadhi malakutu kulli shayu wa ilaihi turja'un Banyak nih Masih ada Masih ada Baru berat lagi pola apalanya berat lagi walahu masaka fil laili wan nahari wahuwas samiul alim walahu masaka fil laili nahari wahuwas samiul alim nahari wahuwas kepalanya masih berat. Ya, yang di kepala silakan keluar. Sudah, silakan keluar. Turun ke mulutnya lalu keluar. Keluar lewat mulut. Fa subhanalladzi bi yadihi kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu. Sudah. Ayo ke masuk Islam. <description> Ikuti saya. Ashhadu Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan. Oh, boleh sendiri Rasul. Kamu perempuan. Hmm. Kamu ikut dia juga. Kamu masuk sendiri apa? Dikirim masuk sendiri? Hmm. kenapa? Hmm. bapak? Hmm. kamu ngikut bapak? nampaknya banyak jalan. kenapa kamu ngikut bapak? Hmm. kamu dari sungai kah? Hmm. bapak mancing di, di mana sih pak? sungai kan? <laughs> mana? kamu ngikut bapak? Hmm. kenapa? tapi kan Bapak silahkan bawa bawa hmm. pas Bapak mancing hmm. kamu melihat Bapak ini mancing hmm. terus kamu ngikut pulang iyalah, hmm. hmm. Allah Alhamdulillah dah itu tidak penting lah yaudah dah dah kamu pergi ke majid sana tu ya Bapak tidak ada rasa apa Bapak? tidak Bapak ini memang banyak bohong kali ni Hah? Tanya apa benar kak? Ya udah dah lah, hmm. enggak, enggak penting lah Benar apa enggak, yang penting kamu udah masuk Islam Dah, hmm. gak usah rumah ini lagi ya hmm. Itu yang bunyi, apa bunyi kuntilanak? Hmm. Itu hmm. kamu kah? Kalian kah? Hmm. Yang hmm. ini dekat di, WC sini Dekat WC itu? Hmm. Oh kamu hmm. Hmm. Kalian hmm. Di belakang juga duduk di itu Itu tempat yang hmm. Ah, hmm. Itu kamu? Oh sama di samping dekat masih ngececit gitu. Tolak kerjaan kamu, kan Enggak ada enggak saya kayak gitu udah masuk Islam. Lagi pergi sana ke masjid ya. Dah, keluar, keluar, Ge. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Aduh. Aduh, enggak ada ikutin do. Dia lari ke sini dengan bapa. Satu darah. Bila mau gerak kan tak bisa mana. Duduk aja kecil macam ini. Stickler. Bukan, dia dengan bapa dia lari ke sini. Stickler, stickler. Kan kita satu darah, pak. Kalau ini tak bisa jauh pun. Allah tak menjinjing. Masuk ke perut. Kepalanya. Ya, yang di kepala. Ayo ikut saya masuk Islam, yang di kepala. Itu <imit> bunyinya. Ah. Ayah ikut saya masuk Islam. Ikuti saya. <Saltoth> <Saltoth> ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. <Saltoth> Kamu dari Sungai juga, dari hutan, dari mana? <Saltoth> Kamu ikut bapa juga. <Saltoth> dari mana? <Saltoth> Hah? Dari mana? Jauh. Kamu ikut. Kamu lihat bapa mancing. Nembak. Ya udah, ya udahlah. Bapa mancing nembak tak tu? Ya. Dah. Pergi ke majlis sana ya. Lanjut al hikmah tuah yang besar tu. Nah tu. Dah lagi. Dah keluar. Subhanallah di bidadhi malaku tu kulishai wa ilaihi turujon. Ya keluar. <tuh> Aduh, istighfar, istighfar, istighfar. Aku tahu Umar, istighfar. Banyak. <tuh> <tuh> apa uh, hmm. panas panas uh, ini panas uh, mau ndak panas ndak uh, nah ikut saya masuk Islam uh, hmm? uh, ndak mau dari mana mau ndak uh, uh, kamu laki apa perempuan uh, uh, perempuan uh, laki uh, uh, hmm, itu garang uh, kamu dari keturun ini leluhurnya bukan uh, leluhurnya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 seben Allah wa rasuluhu ila ladina min al-mushrikin. Nah. Ayo ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah. Nggih, pergi ke masjid, nih. Ya. Oh, perempuan ni sama kayak yang tadi kan? Tawa hmm, Eh, tidak eh, eh. usah kayak gitu, tidak usah kayak gitu. Kalau sudah masuk Islam, dah, pergi ke masjid sana. Subhanallah, di bidadhi malaku tu kulishai, kan, wa kan? ilaihi turjum. Ya, klar. Dah istighfar, istighfar. Stefan, jangan kosong, jangan kosong. Stefan, Stefan. Bo mi boleh minta minum? Eh, kasih, kasih minum ada. Dah, jangan kosong, jangan kosong. Nah, hmm. itu yang di luar badan ya, tuh masuk masuk ke dia. Dah cukup ini. Masalah utamanya kan udah dibereskan. Hmm. Yang jenazahnya ya udah selesai. Jangan enggak usah dilanjutkan takutnya yang entah dari mana-mana masuk masuk ah, masuk gitu. Kan? gitu. Oh. tadi ini kan enggak ada kaitannya dengan ini. Ah, ah. yang kuntilanak anak kuntilanak ini. Ah, ah, banyak benar. Ampe ketawa-ketawa istighfar. jauh-jauh. Uh, Lampung, Matra. <laughs> nah, Oke, okay, cukuplah ini. Pesan saya jaga ibadah samdunya ya. Edo, ya doa e, ya. salat lima waktunya ya. Ini ya. Terus ini. Dah, dah, dah. Amalkan zikir pagi dan sore. Itu untuk pelindungan setiap hari ya. Oke, okay, tulisannya dokter ada ya? <laughs> tahu Ibu Cuman nah, sendawa, itu sendawa. Tidak, bukan saya Itu mamaknya Itu mamaknya Mamak suka sakit palak Ini pegang ya, abang Emang malam mama, abangnya Mamak itu kalau setiap ada apa-apa dok Langsung kayak ngerasa gitu Langsung kontak Cuma tak bisa ngeliat mamak itu Okey, saya duduk Aduh Saya lihat Aduh, aduh, aduh, aduh Masa terangkan kaki dah Dekat kita ni Mana tahu Dekat kaki dah Dekat angkas kau Dekat angkas kau Inilah yang warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullah Inna ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabi al-sa'ir Baratu min Allahi wa rasulihi lalladhin ahadu min al-mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lah huwa bidhalika umirtu wa anna awadu muslimin Wa kana rijalum Inna syaitana lakum aduun Fattakhiduhu aduwa Innama yadu'un hizbahu Liakunu min ashabi Sa'ir Bara'atu min Allahi wa rasulihi Ila aladhin aahatu min al-mushrikin Qul inna salati Wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin wa Siapa muslimin. Siapa kamu? Hah? <SILENCIO> Kamu siapa? Yang ada di darah dia. Apa? Darah darah. Dari ibu. Kamu apa buaya? Ya sudah. Ya Ayo masuk Islam ya. Ashhadu Allah ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada pergi ke masjid buaya. Aduh. aduh, aduh, aduh. Bapak saya duduk, atau nenek tuh jelajarkan dengan buaya. Buaya lepaskan ke sungai. Ibu orang bugis kah? Bukan, orang sambas. Orang sambas. Kena tadi udah nak, udah anu dah. Cuman ditahan, tahan, tahan, makin tak punah. Nah, nah, oh gini-gini tadi itu kali itu, langsung dia nol lagi gitu. nih. Aduh. Iya, jadi buaya. Aduh. Rumah Bapak tak masuk, eh, dia yang masuk ni buat doa ni Masuk ke Edo dia Yang nganggup Bapak masuk ke Edo hmm. Yang ikut Ibu masuk ke Edo Ya Allah wa'alam Apa yang dirasakan Do? dulu? Masih ada kepala tu Walahu masakan fil layli nahari, layli wal nahari, alim. Layli wal nahari, alim. Layli wal nahari alim. Siapa kamu? Wahyu Masa Kanafil Layli Wal Nahari, Wahyu Al Samiul Alim. Wahyu Masa Kanafil Layli Wal Nahari, Wahyu Al Samiul Alim. Buaya juga. Uh, ayo ikut masuk Islam. Ya, uh, Ashhadu Allah Ilaha Illallah. Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Aduh macam mana? Aduh. Tak gerak tu Masih ada tak dah? Masih berat. Kepalanya masih berat. Ya udah ya ya dah. Ayah muncul. Ayah ikut masuk Islam ya. Walahu maa fil layli wa nahari, Wa huwa sami'ul alim Walahu maa fil layli wa nahari, Wa huwa sami'ul alim Walahu maa fil layli wa nahari, Wa huwa sami'ul alim Ya udah Kamu yang udah ada di badan itu Ayu ikut saya masuk Islam Islam saya Kamu Islam kaya Islam. Nah, apa kamu ikut keluarga ini Yang jaga area Baik kita putuskan perjanjinya. Iya. Bara'tu min Allah Ayo ucapkan syahadat sekali. Siun di. Oh banyak benar mah ya Allah. Enggak tahu. Ya, silakan ayo masuk islam nah, ayo nah. ikut saya masuk islam oh, mau disiksa dulu Hah? mau disiksa Hei, berani kau? Oh, Hei, enggak, enggak berani, enggak Berani kau Enggak sih, enggak Enggak, enggak kayak gitu sih masuk Islam tuh Bukan kayak gitu ya. Ini, ini ibu ini sama keluarganya udah ingin memutuskan perjanjian dengan kalian ya. Itu aja ya, ini, cucu ini cucunya Ini cucunya Cucunya Cucunya Cucunya Udah Udah, yuk Kita putuskan perjanjiannya ya, ya. Bapaknya, adik saya Apa? Bapaknya adik Ah Paknya adik kamu? Iya Kamu itu jin loh mm. Oh lahir sama kamu gitu kan? Iya kah? Hmm. Saya dibuang Kamu dibuang? Iya hmm. mm. <laughs> Itu tidak benar Pak, itu tipu daya dia Mana ada manusia lahir kembaran buaya? Kamu itu jin dari leluhurnya kan? Iya hmm. Sama sama buaya Iya Bapaknya taklah marah <laughs> Ayah saya Nah, ah. Ya, udah. Jadi gimana? Hmm? Apa? <laughs> Kami mau memutuskan perjanjian. Pemutusan perjanjian sepihak. Tidak bisa. Tidak bisa. Ah. Ya udah. Mau nanya? Hah? Nanya dulu. Ya udah. Kami akan minta Kana mana sama saya. Oke. Okay. Hmm. Kami akan minta kepada Allah supaya perjanjiannya diputuskan min Allahi wa rasulihi 'ahadu min al panas ayo ikut masuk islam Uh, ah, anak saya banyak Islam. Okey. Saya tidak mau Islam. Wah, anakmu banyak Islam. Iya. Ngapa uh, kamu uh, nak masuk Islam? Panas. Uh. Panas. Kalau sudah masuk Islam tidak panas. Uh. Ini panas karena kamu kafir aja. Uh. Okay? Ayah ikuti saya. Uh. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Uh. Illallah uh. Wa ashhadu uh. anna. Uh. Uh. Uh. Allah. Oh, bisa sendiri Ah, Selamat datang ke dalam Islam ya. Dah, pergi ke majid al-hikmah tu ya Nggak ya. usah lagi ngikut-ngikut manusia ya, ya. Duh, Beribadah kepada Allah ya. Ya. Duh, Dah, pergilah ah. Basi ah. berat ni Besar kayaknya Ya, do? ya. yang terakhir ni do? Ah. Energinya besar ya Buat. Nggak bisa dilawan Sadar cuma tidak usil lawan. Nah, udah, nak kalau Mamak ini tak, itu sakitnya itu, jadi kalau ada yang lain gitu berbenturan dengan saya, saya pasti sakit. Terasa bu ya? Pasti saya hmm. ada yang ditolak lah saya. Hari itu saya ngasih tahu kawan saya rugi aja diri sendiri, saya bilang pakai daun bidara, saya bilang gitu. Saya langsung muntah-muntah seminggu saya sakit. Ngasih tahu aja tuh? Cuman ngasih tahu ya. Hmm, saya tahu kalau ada orang apa itu bisa. Saya sadar cuma badannya enggak bisa dikendalikan. Itu yang ekornya ngakuk-ngakuk yang anak tuh. Hmm. Sampai mama waktu melahirkan pun payah. Akhirnya ada orang apa uh, pandai gitu terus ngasih apa tu, ke sungai gitu baru keluar hmm. anaknya. Iya. Yeah. Gitulah mereka tuh. Hmm. Pokok kalau mau ada hajat tuh bisa diganggu, Pak. Mau hmm. nikah, mau sunatan, hmm. hmm. mau lahiran pasti diganggu minta dia. Di, dikasih sesajen dulu, dilarung ke sungai oh atau ke laut, uh, baru tidak iya. di, diganggu. Itulah dia jen nasab. Itu bahasa orang-orang zaman dulu tuh Bu, ini kembarannya buaya katanya. Mm -hmm. Itu tidak benar. Tidak sih cuma dengar cerita, uh -huh. mana saya tahu yeah. orang dulu. Tidak mm -hmm. ada orang lahir sama buaya. sama buaya, itu itu maksudnya jen, jen hmm. dari lalu. Dia berbentuk buaya abang gitu dia menjerupai dalam orang amil, amal air kan, apa gitu dong? Ada lagi Dah Ayo masuk Islam Ayang dalam nenek dia Dorong nenek ibu? Ayo ah, dorong Dorong? Dorong apa? Yang lahiran itu, apa dorong apa? Sampan. Subhanallah. Oh nenek tu naik sampan, kamu yang dorong. Oh, dikasih apa kamu sama nenek? Banyak. Banyak. Nenek tidak perlu ngayuh-ngayuh sampan, kamu yang dorong. Tidak perlu pakai mesin. Oh gitu. Ya sudah, Ayo ikut saya masuk Islam. Ah asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Dah pergi masjid ya? Ha pergi. Subhanalladzi Aduh. Ya itu orang-orang zaman dulu tu kayaknya sakti kayak itu, Bu. Yes. Pergi ke laut, berjalan di atas air mm. Pergi ke sungai, sampannya jalan sendiri Itu didorong sama mereka mm. Kalau saya ada gitu juga enak ya, Motor saya tidak perlu beli bensin <laughs> Dorong aja. Pak Doktor, mau tahu tak? Saya waktu kecil, saya pakai sepeda Saya dari gang rambutan, getak satu Juju Sampai ke gang jabut mente sana Eh? Tak, saya dari Kan jambuk mentek ke Sungai Rengas Sungai Rengas? Sungai Beliung ke? Sungai ah. Rengas, TPI eh, ah. sana lagi? TPI, sana lagi itu kan? Ah, sebelum TPI, su pada, tengah. pada tengah pada tengah, ada tanah bapak duduk di situ antara Polsek ah, Polsek Barat hmm. nah situ, Polsek Barat anak ah, STM? nah STM, saya pakai sepeda duluan pergi naik wannya masih ada di rumah hmm sekali saya sampai sana, Nek wan udah ada sana Masya Allah Bisa terbang berarti pindah tahu saya tempat. Itu saya kan masih kecil Tidak <laughs> tahu saya Pokoknya saya pernah lihat Naik one tu, Ada situ Sakti Ya mm -mm. eh? Dasakti memang lekwan tu, ngasuhan nak pun dia dia pun di, di hutan berayun di bawa anak orang yang Nenek tu bisa mengobatkan orang? Tidak. Nenek, Nenek tu untuk kerja ke, kali. Untuk bantu ininya lah ya oh. kerjaannya gitu kan? Dia kuat dia betani hmm. banyak tanaman dia. Ada lagi kayaknya ni. Apa jidoh? Hmm. Hmm. Siapa ini? Anak sebalah saya. Hmm. Walahu maa sakana fil layli wa Nahari, Wa huwa sami'ul alim Walahu maa fil layli wa nnahari Wa huwa sami'ul alim Buaya lagi Ayah ikut saya masuk Islam hmm. Oh langsung mau hmm. Kamu buaya juga hmm. Bukan Dari ibu hmm. Dari ibu Apa penjaga juga Iya. Yeah. Ya, gak? Eh, eh. Nah, kamu ganggu apa ke ibu ini? Nih, jangan bohong. Ah. Hah? Ah. Ibu sering sakit kepala. Ya, kamu kayak bikin sakit kepala, enggak? Oh, bukan, kamu di luar badan kah? Ya udah, ayo ikut saya masuk Islam. Nah. ya haduh, ikuti Ashadu. saya. Allah, Allah ilaha Allah. illallah. Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah orang lihat tu banyak yang ikut saya tu banyak juga. aduh baterainya udah mau habis. terambek cas banget. dokter ada bawa cas, ada cas kan? nda ada. dah lah. cas apa tuh? dia cas ini kabel usb sih. usb banyak tuh enam kamar. cas apa ya kak? bukan. Dia khusus untuk ini. Adalah cukuplah ini videonya udah cukuplah. Ini udah tahulah masalah di keluarga ini ya itu berarti Nasab. dari jenazah ya. Oke, okay, ya udah cukuplah ya videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kamu tawa-tawa? Anas, awas kau. Panas nih Siapa yang panas? Kamu panas? Kenapa? Ini kan kipas anginnya hidup Baca-baca oh, Baca-baca oh, Kamu yang ganggu rumah ini kah? nunggu Nunggu rumah ini? Nah. Di mana kamu nunggu? Di sudut sana Sudut sana oh, Kotor sana tuh Oh di sana kotor nah. Kotor sana tuh kamu nganggu apa Anaknya di sini? Karena biasa bersihkan, tuh. Kamu nakut-nakutin orang di sini? Gelap, sana. Kamu nakut-nakutin orang di sini, kah? Yang bu, yang bu, yang lampu, ya, Pak? Tuh, tuh, tuh, sana tuh sejuk. Ya, udah, hmm. dah udah. Ayo, ikut sama masuk Islam. Udah, mau? Kenapa? Udah mau? Kamu milik dukun, kah? Kan hidup bebas, saya ada api. Kamu ada api, ya? Ada, ada api. Kamu siapa sih sebenarnya? Bosar tinggi oh, hitam. Kamu, hmm. oh. kamu ini sosok besar tinggi hitam. Saya tutup rumah ini. Tutup rumah ini. Hmm. Oh, biar Dan biar, biar kenapa? Orang, biar Siapkan kenapa? Kok, Bu, Bu, dia Dinda disuruh Bu kan? Dia bilang dia nunggu Saya di Saya tutup rumah ini gelap kalau saya baring di depan. Oh biar hmm. kenapa? Ah, huh? ngapa kamu kayak gitu? Tak ada orang lihat rumahnya nih. Oh karena badanmu besar. Ya. Ya udah ikut saya masuk Islam ya. Panas tapi. Enggak, kamu panas tuh karena kamu kafir. Kalau hmm. udah masuk Islam enggak panas lagi. Kamu panas dengar ini. Allahu Akbar Allahu Akbar ah! Allahu ah! Akbar Allah. Aku ber, Udah. Nah, kalau kamu udah masuk Islam, hmm. kamu dengar itu ndak akan panas lagi. Hmm. Enak, bagus, badanmu bersih. Orang jadi... luar biasa tuh. A ah, kirim-kirim sini. Apa aja dikirim-kirimnya? Ya. Saya yang ambil itu tuh. Nah ini ndak usah dipercaya. Hmm. Ya okey okey ya sudah ya. Ayo kita masuk Islam ya. Yuk ikuti saya Ashadu Ashadu Allah Allah, Allah ilaha, ilaha Ilaha Ilaha Illallah. Allah wa ashadu wa Ashadu Anna Anna Muhammad, Muhammad Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Selamat datang saya ke sana Saya boleh ke dan... sana? Kemana? Sana tu Kemana? Ramai tadi bukaknya tu begitu Kemana? Situ tu Masjid, apa nama itu? Masjid kah? Masjid. Masjid, ya. Ha. Masjid Al Hikmah. Ha. Ramai banyak tu, sanak tu, penuh ni. Katanya mau ramai-ramai sana belajar. Ya sudah. Hmm. Ah, begilah sana. Dah, pergi. Salam dulu kalau mau pergi tu. Salamnya macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dekat, dekat. Uh. Oh. Ada lagi. Siapa ini? Nunggu sini. Oke. Okay. Ayo kita masuk Islam. Ayo ikuti saya. Ashadu, Ashadu. Allah Allah Ilaha illallah, ushadu anna Allah. Muhammadan Muhammad Rasulullah. Boleh saya tinggal sini? Boleh. Eh, tunggu dulu, tanya dulu lah. Boleh nak pak? Boleh. Tinggal sini pak? Biasa banggu. Biasa banggu. Boleh asal nak ganggu. Boleh asal nak ganggu katanya. Masolat, solat di mejet sini. Kamu di mana sih? Tinggal di sini sebelumnya? Sini tu. Di mana? di itu di, di, di depan tuh di depan hmm. kamu tinggal lihat atap ya hmm. nggak usah tinggal di ruangan hmm. tinggal di ruangan solat iya kamu solat boleh tinggal solat di ruang kamu solat ke masjid lah masjid itu dekat Mereka, tuh dekat. Hmm. kamu tinggal sini boleh ya pak ya hmm. boleh ya nggak nganggu hmm. itu tuh kuntilanak tuh suka yang ganggu tuh yang tuh, tadi, tuh, itu tadi tuh. Oh. yang udah masuk Islam itu pas ada satu satu hmm. pon tuh ya oh. Kamu saya tak, saya tak pernah ganggu. Kan dia suka sini masuk nah, Islam. Saya tak pernah ganggu. Saya melindungi Ada orang lihat-lihat rumah nih. Ya udah. Jahat niatnya. Kamu ah. kamu boleh tinggal sini tapi tinggal di atas atap ya. Boleh, boleh, boleh. Jangan panggil, tinggal boleh. dalam ruangan ya. Udah, saya tidak pernah masuk ruangan. Nah, tinggal di atas atap aja. Kalau hmm. panggilan azan kamu sholat ke masjid. Jangan ya. sholat di rumah. Ini sejauh udah badan saya nah, hmm. enak kan udah masuk Islam kan? Enak udah Ya udah silakan kembali. Fa <coughs> subhanallah. Udah lah. Sudah. Itu rumah ke dalam-dalam-dalam-dalam. Dalam. Saya yang buat. Hai. Saya yang hancurkan tu rumah apa? Yang jatuhin barang tu Oh, jangan barang tu kamu kamu nganggu penghuni rumah ini ya? Nak nakut-nakutin ya? <tuk> <tuk> <tuk> itu atas tuh itu ah, ya. aduh ah, ah, ah, ah. duduk tuh ada ah, ah. duduk tuh, tuh, -tuh. tuh. tuh. kamu? Tidak -tuh. <tuk> oh yang tamu tuh di <tuk> oh kalau ada tamu diganggu. ganggu? Oh, iya kemarin saya bacakan oh, tuh tamunya kan langsung kawat tuh bisa lihat langsung <tuk> naik, naik warna, Kamu pernah ganggu uh, dia? Warna, pernah, Tak dia uh. ya. Saya kan tamu juga ini uh. Panas kamu tuh Oh, saya panas, panas. Iya uh. Ya udah Ayo masuk uh. Islam ya uh. Saya datang sini ngajak orang masuk Islam tadi uh. tuh ramai yang udah masuk Islam uh. Atas izin Allah uh. uh. Ayah, merah Kamu yang oh kamu merah, bajumu merah apa bedanya yang merah dengan putih? saya bisa anak oh yang tadi di pohon yang warna putih itu anak buah kamu? kamu ngangguknya di atas? Ini ni ni takut. <laughs> ya gini Takut. suka saya. <laughs> oh, kamu orang yang takut kamu suka. suka. Hmm. Gini orang ini orang berani, udah berani. Kalau yang berani kamu enggak berani ganggu uh. orang yang takut kamu malah suka ganggunya. Yalah. Ini takut. Ya udah. Hmm. Ayo ke sama masuk Islam. Ya. Nah, alhamdulillah. Ikuti saya. Asyhadu Asyhadu Allah, Allah. ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya udah dengar tadi tuh. Oh, bisa sendiri. <laughs> ya udah. Saya bisa. Udah ikutlah kamu yang mereka yang udah masuk Islam tadi ke masjid sana ya. Enggak boleh tinggal sini. Enggak boleh. Enggak boleh. Apa sih, Pak? Orang baru Marawara. Tanya bapaklah. Boleh enggak, Pak, tinggal tak. sini, Pak? Nggak ya, saya ganggu jaga. Heeh. Saya yang jaga sini nih Ya Agak, jangan gagup Tidak ada orang yang lain Orang cincinnya -cincin lain masuk nih Saya yang jaga nih hmm. Tidak ada yang lain berani masuk nih Saya sama yang depan terdipu Rumah ini mau dijual, tolong carikan pembeli lah Kalau datang sini Bisa tak? Mau pula? Ya, jangan kayak gitu lah Bu hmm. Itu perbuatan syirik namanya Ya <laughs> Pak Jangan Bu, jangan Tak bisa Nah kamu jadi muslim yang baik ya Jangan, jangan ini so Jangan dia menyesatkan dia manusia nanti, nanti ganggu orang dia Dah, dah ganggu Mana bisa Kamu ke oh masjid, oh, Eh, binaya. kamu ke masjid aja dulu jik. Biar belajar dulu Islam Kamu <gat> kan belum tahu apa-apa Ya Itu ramai itu ajak saya dah Maksud saya ramai-ramai Dia ni kumpul di depan tuh. Ya udah ya, Ha, gif, pergilah Ya, pergi dah Pergi masjid. Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turujam <susuk> <susuk> Dis tu tak masuk kedo ya